Jadi saya sampai berani bertanya begitu, uh, bertanya dan mengatakan begitu kepada profesor saya bahwa Yesus Kristus itu, dia itu bukan Allah. Sesuai dengan ucapannya sendiri. Bahwa dia menyebut dirinya hanya sebagai yang diutus atau utusan Allah. The messenger, The messenger of God. Jadi kenapa kita umat Nasrani pada umumnya, we make same, Jesus Christ same with God according the name of the meaning of the name of and the meaning of Jesus Christ and Yahweh Jehovah is very different. Itu sangat berbeda, makanya Profesor saya mengatakan itu betul, huh? that's right. Jadi loh, ini guru saya sendiri mengatakan itu betul apa yang kamu ucapkan, berarti ucapan saya yang memberikan penjelasan bahwa Yesus itu memang bukan, bukan sama dengan Allah atau sama dengan Allah kita menyebutnya, dia hanyalah sebagai yang diutus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Assalamualaikum wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa amma ba'du. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Asbik Channel Channel yang akan menyajikan konten-konten menarik seputar Islam terkini Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan video dari salah seorang mantan pendeta senior Pendeta ini sangat berpengaruh di daerah Papua Karena penyebaran kekristianan beliau sampai ke pelosok-pelosok Papua Jadi Orang-orang di sana Banyak yang mengetahui tentang beliau Namun sekarang beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekarang beliau menjadi mualaf. Oke, teman, sebelum kita lanjut, tonton video berikut. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya karena andalah yang pertama akan mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini dan jangan lupa share video ini ke semua sosial media anda karena berbagi sedikit ilmu dapat mendapatkan pahala yang sangat besar oke teman kita langsung saja simak video berikut ini Manokwari bahkan sampai ke Timika, Jayapura hmm. Jadi posisinya waktu itu memang sebagai pendeta yang sudah sangat dikenal. Jadi kok seluruh Papua sampai sekarang mereka itu kenal siapa nama Pendeta Maksi Daeng. Mereka pasti apa? Paham. Oke, teman. Jadi nama pendeta tersebut adalah Pak Maksi Daeng. Dan kali ini karena beliau telah menjadi mualaf, beliau mengganti namanya dengan eh, nama Abu Bakar. saat bisa kita ajak kembali ke Papua ya bisa Allah, ya kan ya. bisa Insya Allah Oke. bisa jadi kok dulu saya sebagai pendeta nah Insya Allah ke Papua Misi bukan lagi sebagai sana. pendeta misinya ah. sudah berbeda <laughs> sudah ini, ya. Ya. jadi sebenarnya waktu saya masih kuliah ambil S1 nah, kebetulan ada fotonya ya ah ini oh. ya, satunya kan itu klub oh, ya. itu bisa, bisa, bisa, ah ini ini, ini fotonya ah, iya. waktu saya diwisuda tahun 1994 ini ini jurusan apa pak? jurusan kependetan teologi, teologi. Nah, di apa universitas kelabat waktu itu kelabat university dan ini ma mama papa ya kan Nah ini. Klabat mana kelabat itu? Klabat itu di daerah, daerah, daerah menado, menado. Oh. Uh -uh. unklab universitas kelabat itu iya. uh -uh. Nah, jadi jadi sebenarnya waktu saya masih kuliah ngambil S1 pada waktu itu memang ada dua mata kuliah yang saya sudah uh, Bosa, ya. tanda tanya oh, hmm. nah, jadi sejarah Kristen sejarah Kristen pada waktu itu dan soal uh, kealahan Yahweh belajar tentang kealahan Jadi kalau kita menyebutnya itu Tauhid Menyebutnya Tauhid Nah jadi uh, Pertanyaan saya waktu itu Saya sempat tanya kepada salah satu profesor saya Jadi Siapa sebenarnya Yesus ini Kalau kita belajar Dari bahasa aslinya yang kita pelajari pada waktu itu itu memang ada kontradiksi yang sangat berbeda, hmm. karena kalau kita belajar bahasa bahasa asli kitab-kitab hmm. itu, kalau di, di apa di kami uh, kependetaan, kami belajar bahasa Aramaik, bahasa Hebrew, atau bahasa uh, uh, Ibrani, dan bahasa Greek atau Yunani. Jadi, bahasa itu, kalau kami dulu mempelajarinya, itu bahwa Allah atau kita menyebutnya Allah, kita sekarang ya kan hmm. Yahweh, Yehovah. Itu berbeda dengan uh, Yesus. Kalau Yesus itu diambil dari bahasa, kalau ditarik-tarik bahasanya, Yesus itu di, di, di, di Indonesia -kan, ya kan? Bahasa Indonesianya kalau bahasa Inggrisnya Jesus Christ, ya, Jesus Christ, kalau dalam bahasa, uh, bahasa Yunani-nya atau bahasa Inggris itu "Jewkew", nah, kalau bahasa uh, Hebrew atau bahasa uh, ibrani ya "Jehosia", "Jehosia Amasya". Dari nama-namanya ini sudah berbeda sebenarnya mm -hmm. Jadi Jehoshia Amasya bahasa Ibraninya Lalu Chiyokreu bahasa Yunani-nya, Jesus Christ bahasa Inggrisnya Yesus Kristus yang dibahasakan Indonesianya Dengan Yahweh atau Yehova, mm -hmm. Itu bahasa aslinya dari nama dan artinya sudah berbeda Oke, okay, dalam video tersebut Mantan pendeta ini mengatakan Mengapa dalam setiap negara berbeda-beda dalam menyebut nama Tuhan Yesus padahal mereka umat Kristen masih seagama atau masih sepaham oke teman kita lanjut video berikut nah jadi intinya sebenarnya bahwa dalam pendalaman Alkitab itu sendiri makanya setelah saya menambahkan pendidikan saya berangkat ke Manila waktu itu ya. saya sempat berangkat ke Manila menambah pendidikan di, di Manila dan saya tanya juga kepada profesor saya, saya di sana bahwa saya berani menanyakan bahwa uh, sir ya, yeah, so I believe that Jesus Christ is not God because according of what he said that he is just the messenger of God. jadi saya sampai berani bertanya begitu uh, bertanya dan mengatakan begitu kepada profesor saya bahwa Yesus Kristus itu dia itu bukan Allah.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 Menyatakan kepada dosennya Saya tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan Dan yang membuat kaget Dosennya juga mengatakan Saya juga begitu Saya juga tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan Dan itu ayatnya jelas Bahkan begitu banyak ayat yang ada di dalam Bible Di dalam Alkitab Nah ini adalah kitab saya ini Ini sudah 30 tahun lebih mungkin Nah ini, ada ini Nih, ya. Jadi, contoh ya, saya ambil misalnya di dalam kitab ini. Jadi, makanya mereka nggak berani sangkal. Kalau saya ngomong, "Pakai udah, pakai ini Alkitab ini juga bisa mereka sangkal." Contohnya seperti ini: di dalam Injil Yohanes, di dalam Injil Yohanes pasal 17 nih ini, sampai sudah saya coret-coret, ya kan? Sudah kayak ya. begini, udah. <laughs> Dan ini sudah terbang-terbang nih Ini apa ini, Alkitab ini Walaupun dalam bahasa Indonesia Nah ini, ini. Injil Yohanes Pasal 17 Ayatnya yang ketiga Doa Yesus untuk murid-muridnya Saya sampai sudah hafal, walaupun saya nggak hafal semua <laughs> Doa Yesus ya Inilah hidup yang kekal itu Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau sudah utus. Dok, kalau ini doa dan ucapan daripada Yesus sendiri yang mengajarkan bahwa inilah hidup yang kekal. Jadi kalau ingin mendapatkan kehidupan yang kekal, ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan firdos. Yang hanya satu yang kalian harus tahu, yang kalian harus kenal, yang kalian harus sembah, itu siapa? Yahweh, yaitu siapa? Allah. Dan mengenal Yesus yang sudah diutus. jadi di zamannya yesus sendiri mengatakan kalau ingin mendapatkan kehidupan yang kekal mm -hmm. hanya percaya dan menyembah hanya kepada siapa? allah atau dalam bahasa ibrani itu yahweh atau yehova dan mengenal yesus yang sudah diutus dan di dalam kitab injil yang ada di tangan saya ini tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa yesus itu sama dengan dengan allah sama dengan allah gak ada tetapi yang ada hanyalah bahwa Yesus itu adalah the messenger of God. Yesus adalah the messenger of God. I do nothing without him. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dia. Ya kan? ya, dalam video ini, pendeta tersebut menyatakan bahwa di dalam Injil mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Tapi Yesus itu adalah utusan. Sama halnya dengan Nabi atau utusan yang lain. Yang tidak patut uh, disembah. Dan yang patut disembah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang satu-satunya Tuhan. Atau dialah satu-satunya Tuhan yang patut untuk kita sembah. Bukanlah Yesus. Yesus hanyalah utusan sama dengan nabi-nabi yang lain. Jadi umat Kristen itu sudah salah mengartikannya. Yesus itu adalah utusan bukanlah Tuhan. Dan saya tidak tahu apa-apa Tanpa disuruh oleh dia Dia ini siapa? Allah Dan memang kalau kita tarik kesimpulannya Bahwa siapa sebenarnya Yesus Kristus ini Nah ini Ini kalau memang orang Nasrani tahu hmm. Harus diajarkan semuanya. Misi Yesus itu untuk apa? Siapa Yesus misinya untuk apa? Itu mesti mesti apa? Harus diketahui oleh umat-umat Nasrani sebenarnya Nah ini apalagi mau perayaan Natal ya kan? Jadi kalau di dalam, di dalam Alkitab Di dalam kitab Injil Begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan Bahwa siapa sebenarnya Yesus Contoh misalnya di dalam Yohanes pasal 17 Ayat 3 Ini adalah doa Yesus sendiri Doa, doa untuk murid-muridnya 12 murid itu ya kan Doa yang menyebutkan bahwa Inilah hidup yang kekal itu Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau sudah Utus Yeah. Nah jadi kalau ingin dapat hidup yang kekal Mengenal, menyembah Hanya satu Allah Satu Allah, satu ilah Dan Yesus yang engkau sudah utus Itu di zamannya Yesus sendiri Dan harus kita tahu Yesus sebenarnya Kenapa dia ada di dunia Kenapa dia dilahirkan, apa misinya Ya itu harus mereka tahu Umat Nasrani kebanyakan juga mereka tidak paham dengan jelas Oke okay. Jadi Yesus turun ke bumi dia itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyu kepada kaum bani Israel, bukanlah kaum Kristen. Jadi Yesus itu adalah utusan, dia bukan Tuhan. Satu misalnya, Yesus datang ke dunia itu sudah dinubuatkan sebelum 700 tahun. Yesus lahir sudah dinubuatkan, sudah dinubuatkan khusus untuk bani Israel atau bangsa Israel. Bahwa akan Lahir seorang Mesias Yang akan memberikan petunjuk Kepada bangsa Israel Nah Sejarah mencatat bahwa Bani Israel atau Bangsa Israel ini Memang sudah sangat jelas Bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang satu Suka memberontak Gampang melupakan Ilah mereka sendiri Ya. Jadi karena mereka sendiri gampang memberontak, gampang melupakan apa? Ilah yang mereka sembah. Dalam hal ini adalah Yahweh atau Yehoh atau Allah juga yang mereka punya sesembahan. Sehingga mereka ini karena sering memberontak, sering memberontak, jadi mereka dibiarkan. Jadi Allah itu sebenarnya Maha Maha kasih dan Maha penyayang. Ini salah satu umat daripada keturunan Nabi Ibrahim sendiri lewat Ishak, ya kan? Petunjuknya sudah diberikan. Tetapi mereka sering memberontak, sering melanggar aturan-aturan, sehingga mereka menjadi bangsa yang terhina. Dan puncaknya terakhir sebelum dijajah, eh, sebelum eh, Yesus sendiri lahir di tengah-tengah bangsa Israel itu sendiri, walaupun mereka akhirnya juga menolak, mereka tadinya dijajah oleh bangsa Babilonia, lalu dijajah oleh bangsa Persia, lalu dijajah oleh bangsa Yunani, lalu dijajah oleh bangsa... Roma. Makanya pada waktu Yesus lahir itu orang Israel atau orang Yahudi sendiri sementara berada di bawah penjajahan bangsa Roma. Iya, jadi Yesus itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi utusan sama halnya dengan uh, rasul atau nabi-nabi yang lain. Dia hanya diutus uh, Yesus itu hanya diutus untuk menyampaikan wahyu kepada kaum Bani Israel Dan kita harus mempercayai Bahwa Yesus itu adalah Putusan Bukan eh, Tuhan Saya berpikir Baik waktu saya menambahkan Studi lanjut, mendapatkan pendidikan lanjut Di Manila, itu. Di Manila Saya kembali Lalu saya berpikir bahwa Ternyata apa yang diajarkan Selama ini ada kekeliruan tapi pada waktu pada waktu itu saya masih berpikir ya sudah saya jalani dulu. Saya bekerja dulu bagi pendeta. Dan biasanya orang yang masih muda ya kan saya juga waktu ditamatkan S1 saya dapat IP, ya kan. Saya ditamatkan cum laude waktu itu. Nilai saya 3, sekian saya mendapatkan cum laude. Lalu saya berangkat ke Manila melanjutkan pendidikan di sana. Jadi, dengan saya kembali pulang dari Manila, itu ada merasa kebanggaan tersendiri, dan kebanggaan itu yang membuat saya kemana-mana. Itu, saya termasuk bisa dikatakan pendeta yang pendeta artis. Mungkin ya, di mana saya hadir, itu saya bisa buat orang gampang menangis, ya kan? Ya, sampai saya pernah khotbah di Jayapura, itu yang dikenal itu orang keras di situ. Kerasnya itu artinya karena mereka pejabat-pejabat. Eh, Orang yang biasa pegang uang banyak, ya kan. Uh, ibu ibunya kalau masuk di gereja juga di Jayapura itu saling memamerkan perhiasan, ya kan, emas apa segala pakaian modis semuanya. Tetapi waktu saya hotbah di tengah-tengah mereka itu, saya bisa bikin mereka menangis dan mereka tanggalkan semua itu apa perhiasannya. Hmm. Saya bikin itu tidak ada artinya itu perhiasan itu yang ada di tangan kalian. Jadi uh, saya menjadi salah satu pendeta itu yang memang bisa dikatakan laris, kemana-mana dipanggil. ya. Dan memang Uh, saya sendiri merasa bahwa ada karisma memang, yeah. jadi pendeta itu kalau punya karisma itu lebih gampang, lebih gampang dan dicintai oleh umatnya, yeah. gitu, karena punya karisma. Nah, nah jadi klimaksnya itu saya sudah berpetualang, ya inilah salah satu mungkin untuk saya sendiri, Allah sudah memberikan jalan keluarnya untuk saya, petunjuk kepada saya, tetapi saya masih mencengnya ke dunia. Dan saya berpikir cukup saya sudah tahu ilmu itu, tetapi untuk mengambil satu keputusan tunggu dulu. Karena saya berpikir nanti aja dulu, saya bekerja dulu, saya bekerja dulu, saya bekerja dulu. Saya bekerja dulu. Dan semakin terlena di dalam pekerjaan itu, dan ini salah satu mungkin yang saya, ah, bukan mungkin ya, ini salah satu bagi saya itu yang memang pasti Allah itu sayang kepada saya, dan saya ini saya diberikan mimpi. Dan mimpi itu, saya masuk di lubang yang sangat dalam, lubang besar yang sangat dalam, yang sangat gelap. Tahun 2012, 2014 itu? 2014, hmm. itu. Saya masih di lubang, sangat dalam, terus begitu gelap, dan mendengar suara-suara yang sangat mengerikan, dan bahkan suara-suara yang menakutkan. Dan saya di tengah-tengah, saya kemana, saya coba cari jalan keluar. Setelah saya cari jalan keluar, saya lihat ada satu titik kecil Yang warna kecil itu seperti cahaya kecil Saya ikuti cahaya itu, oh sana ke ada cahaya Saya ikuti, tapi hilang-hilang cahayanya hilang Tapi muncul, muncul Saya kejar, dan saya kejar semakin besar, semakin besar Saya kejar lebih cepat Saya kejar, oh itu berarti jalan keluarnya Dan semakin saya mengejar cahaya itu Suara yang di luar itu semakin dahsyat seperti menakutkan Dan suara itu semakin besar, semakin besar uh, cahaya itu, lubang itu Dan saya kejar terus, saya kejar terus itu saya masuk di cahaya itu Saya keluar di cahaya itu, Saya lihat begitu terang dan indah dan sejuknya Pemandangan yang di luar itu Dan saya hanya mendengar Waktu itu nama saya disebutkan maksi La ilaha illallah Itu tiga kali Saya merinding Tiga, tiga kali Nama saya disebutkan maksi La ilaha illallah Itu tiga kali Dan pada waktu saya mendengarkan Suara itu saya terbangun, saya seperti habis mandi Badan saya begitu basah semuanya nah, Jadi waktu itu saya berkesimpulan Tidak ada lagi alasan apapun yang membuat saya untuk tidak segera hijrah Oke dalam video tersebut Mantan pendeta ini menyatakan Bahwa ada kekeliru, kekeliruan di dalam Kristen Dan pada suatu hari saat beliau tidur Beliau bermimpi dan di dalam mimpinya itu Beliau berada di dalam e, lubang yang sangat gelap Serta suara yang sangat mengerikan Dan ketika itu beliau melihat ada setitik cahaya Beliau mengejarnya dan sampai pada cahaya tersebut Lubang yang tadinya gelap serta mengerikan itu berubah menjadi tempat yang sangat indah dan pada saat itu juga beliau mendengar ada yang mengatakan atau ada yang bersuara menyebut namanya serta melafatkan lafat la ilaha illallah selama tiga kali ya jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada mantan pendeta itu lewat mimpi dari tidurnya ya jadi saya langsung uh, komunikasi dengan satu sahabat saya dan ini suatu keindahan untuk saya saya punya satu sahabat waktu SMA dulu di SMA Tondano dulu dia satu-satunya sahabat saya muslim jadi nggak ada teman dia pindahan dulu masuk dia dua kelas A2a1 A2, kami ya kan Fisika, jurusan fisika, jadi dia masuk sama dengan saya, nggak ada yang temani, saya temani dia, duduk bareng, jadi tempat duduk bareng bareng sama sama dia. Tondano itu, mana tuh? Nado, kabupaten ibu kota kabupaten. Hmm. Jadi beliau ini teman baik saya akhirnya kami sering sama-sama, pada dia muslim, hmm. saya nasrani, bahkan pernah saya ajak masuk gereja. Hmm. Jadi sejarahnya indah banget sama beliau. Saya katakan kalau kamu masuk gereja, kamu bukan karena menjadi jadi Kristen. Udah di gereja kamu bisa lihat cewek-ceweknya cantik-cantik Jadi bahasa itu sampai kita ingat Ketawa kita kalau ingat itu Karena hanya untuk melihat cewek-ceweknya Katanya cakep-cakep gitu kan nah, Jadi kesimpulannya Sahabat saya ini juga Alhamdulillah dia kehidupannya uh, Luar biasa Dia menjadi salah satu pejabat uh, di, di Jakarta Tadinya Jakarta dia menjadi Kepala uh, Kepala kepala imigrasi Kepala imigrasi di bandara lalu dipindahkan ke Tanjung Priuk dan sekarang dia dipindahkan ke di Kepulauan Riau oh. Kepala imigrasi nah, Saya telepon dia, saya ingin saya datang di kantornya, saya mau masuk Islam Dia yang mengurusin saya waktu saya mau berangkat ke Manila, dia yang buat saya punya paspor waktu itu Selamat jalan pendeta, hati-hati, luar biasa Luar biasa Anda masih muda, udah mau sekolah, mau tambah sekolah lagi Jadi yang buat paspor saya untuk ambil saya punya sekolah lanjut di Manila itu beliau ya, yang Jadi yang dia tahu persis Dia juga yang menolong saya untuk mencarikan tempat Carikan tempat yang netral Saya hmm. pengen masuk Islam Jangan di Jakarta, ribut nanti Jakarta Jadi beliau berikan petunjuk di Balipapan, Balipapan. Nah, Di Masjid Istiqomah ya nah, disitulah saya belajar dan Uh, uh -huh. saya mengucapkan kalimat syahadat uh -huh. dan juga lewat uh, dia apa departemen agama jadi uh -huh. saya dapat sertifikatnya juga dari departemen agama di Bali Papan uh -huh. saya resmi masuk Islam yang benar itu adalah kitab-kitabnya Allah itu bagi saya kitab-kitabnya Allah itu ya Torah, Sabur Injil ditutup kitab suci Al-Quran Nah, kebetulan kita, bukan kebetulan, dan saat ini kitab suci Al-Quran. Itu siapa yang memegang? Itu dipegang oleh umat Islam. Jadi, makanya orang kok nggak masuk Islam pasti nggak selamat, karena tidak ada lagi petunjuk yang diberikan. Semuanya sudah lewat, sudah lewat: batorat, sabur, injil. Ini sudah lewat karena sudah ada zaman-zamannya. Allah sudah mengutus nabi-nabinya sesuai dengan zaman-zamannya, dan sekarang ini kita di zaman yang penghujung, tidak ada nabi lain. Dan tidak ada lagi wahyu yang lain yang diberikan Selain wahyu yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang tari, Yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW Jadi kalau dikatakan sekarang Siapa yang benar? Yang benar yang pegang kitab suci Al-Quran Dan saat ini mereka umatnya disebut umat Islam Sesuai dengan bahasa artinya Islam itu Orang yang patuh dan taat Yang memegang Kitab Suci dan ajaran yang diberikan oleh hamba Allah yang terakhir dan tidak ada lagi hamba Allah selain Dia yaitu siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya tanpa enter masuk ke dalamnya untuk mengakui Nabi yang terakhir Kitabnya dan sesembahannya itu siapa hanya satu itu siapa Allah maka tidak ada orang yang pasti akan masuk ke dalam apa surga. Oke teman, itulah video yang bisa sampai saya e, sampaikan. Semoga matan pendeta tersebut terus diberi e, keistiqomahan sehingga dia tetap berada di jalan yang lurus. Oke teman, bila ada kritik dan saran. Tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini ke semua sosial media Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.